Surat asam Bismillahirrahmanirrahim Kan hari ilah jalla, kan ini ilah yang syaha, kas sama iwama banaaha, kan ardi iwama tahaha, kan nafsi iwama sawaaha, kan alhamma ha kujuraha, watak waaha, kan koda mang zakaha, kan koda hah bama dasaha, kan zaman samu rubito izin saja Allah, maka la lahum rasulullah kina kata Allah yang masuk ke jahan, maka nabuh hukum akar hah, pada nama Allah yang nabuh hah, bila mihim kau sewa hah, walayakohukabaha, pada kalahulim.